Suasana pengangkatan tubuh Titiwati berlangsung dramatis. Titiwati merupakan seorang ibu rumah tangga yang berbobot 350 kg, warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Menurut Titiwati, dia sangat senang sekali bisa dievakuasi hari ini, sehingga nantinya akan menjalani operasi yang dibantu oleh pemerintah daerah. Ya, rasanya gemetar aja lah. Karena Harapan ibu sendiri di malam? Ya harapanku ya semoga seperti semula lagi lah. Karena tubuh titi wati sangat berat, Jumat pagi tim evakuasi harus menjempol jendela hingga pintu rumah. Untuk hingga 20 orang untuk menaikkan tubuh titi wati ke atas tandu dan membawanya ke mobil up. Di rumah dibontar, jendelanya dibongkar, dua jendela dibontar, lewat jendela. Saja setelah, nah, setelah semua siap dan tandu terbuat dari kayu dimasukkan ke dalam rumah Tim evakuasi terlebih dahulu menggeser tubuh Titiwati dan membawanya keluar Setelah berada di dalam mobil pikap dan didampingi tim medis Titiwati langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah Dr. Doris Silvanus Malangkaraya Dengan pengawalan mobil ambulans dan pemadam kebakaran sampai tujuh hari ke depan, tim dokter masih akan melakukan pemeriksaan minur terhadap polisi titiwati sebelum dilakukan operasi. Samsudin, Indor,